Hai. Selamat sore semuanya. Dimanapun anda berada, baik manca maupun dalam negeri, asak, uh, asak. ketemu lagi bareng saya Putra Sambra Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Oke, okay, saat ini kita akan menyaksikan striker kedua hari ini ya pada sore hari ini. Uh, kali ini striker kita dari Dwi Sukses Fortuna adalah Mas Said. Next kadang seperti tadi ramai, guys. nah guys, saya dari Pekalongan, guys. Nah, ini striker yang tadi. ini guys. Alus, alus. Ya, Wakil kedua kita masih hadir di sini, guys. selalu hadir, guys. Nah, hadir, ini sampai nanti Sambungan ini siap, sambungan nih Nah, Mas striker kita, Mas. Syair, mas yakin. Striker. Tracer kita, sihe dulu ke kamera mas. Kata-kata, orang mabur, pun, Ayo, boseng hah? kita masih melihat teman-teman dari kru sukses Fortuna masih saling bahu membahu, saling membantu guys. kita akan nantikan apa gerangan ikan yang makan pancingnya Mas Oke masih di sana masih banyak teman-teman yang melihat apa di kanan, kanan. oke okay. uh, jangan lupa <tuk> kaki -kaki ini, ini, no, no, untuk like, kaki, komen, dan subscribe <tuk> di channel putra Samudra channel guys <tuk> <tuk> Oh, pelampungnya nah, sampai aku pecah, aku aku guys. pelampungnya terus nih guys ayo rame guys ayo Mas, lo nggak kerjain, lo Oke, mas. Aduh. ibang, orang, <SILENGALAN> eh dong, teman dulu limo ya? terlalu Uh, saling bau -bau guys. Saling bantu, guys. Apa gerangan ikan yang makan pancingnya, Mas Jayes? Bị gân hiếp gì, cậu phải hiếp? đừng Ya, saya doang 30. Masih. Masih belum kelihatan, guys. Masih belum kelihatan, guys. Masih ramai, saling bau membau, guys. Rang mabur, rang mabur. Mabur. Uh, ini, mabur. ini adalah catatan uh, bersejarah di, di Siswertuna: uh, trekking, fishing, adventure, tergerak yang pernah ada, guys ajar belum orang juga guys kimo mereka <tis> asisten tanda datanya guys. belum ayo Tepo mana ge? Ayo. At loh belum tepo mana mana ge? Mana ge? Durap loh belum tepo ta. lah. Hah? Long belum Bu? Ayo, <chter> <sheet> <Lindsey> kita <skies> <meu> <tomato> coba tarik ikan yang mau tarik ikan besar, jangan Ayo, banyak Oh, oh, oh, sulit oh, ini guys. Ikan yang benar-benar tersulit di oh, Ini oh, sukses fortuna guys. Benar-benar oh, oh, paling susah dan sulit ini guys. Oh, ikan apadirangan yang menyambar oh, menyambar oh, oh, pancingnya mas. Jangkan, jangkan. Jangkan. Oh, marlin. Ikan marlin terbesar, jadi sukses Fortuna guys. Namanya ikan Marlinter besar yang pernah ada di itu sukses fortuna guys. marang uh, marang